Itu coper harganya di seratus tiga puluh delapan. Nah coba coba cari yang mana namanya coper. Masa sih dapat coper lagi. Bener, Ini harga nah. copernya lebih mahal dari. Ih makanya cuma di sini, cuma di sini. Mady live live mah, beli lagi dapat. balik beli chopper atau apa? Coba langsung beli chopper. Ya artinya sama aja beli chopper <tuk> atau beli panci dapat dua-duanya. Ya, iya betul. Coba di 130. Bukan Leslar kalau live nggak bikin kocak, apalagi Rizky Billar yang suka kerjain Husin sebelum Lesti muncul itu membuat kita semua bahagia melihat kekocakan dan keusiran Rizky Billar pada sang sahabat. Yuk. Ikuti keseruan live mereka yang buat kita ngakak. Masa si lo dapet ini lo, dapet barang-barang ini. Barang berguna, berguna buat ya, Baguslah, orang ah. yang punya keluarga yang gak tinggal sendirian harus beli. Oh, betul lo. banget nih, yes. juga yang lo punya masyarakat kulit lo. lo. Gue gua gak punya, gue udah putih. <laughs> <laughs> kan dapetnya belum tentu sehat, dia ya. sehat, minum ya. air. <laughs> Ini salah kan, saya. Oke, okay, ini kan untuk. Bro, lakin kan mencelah kurang cerah apa gue udah mau mati nih. <laughs> Aduh, <laughs> Lihat aja kayak vampire gitu, dimas flyer itu. Jelas banget kali. Iya, udah, udah. Bisa tempat ya? Hei, hei, hei, jalan, yeah. jalan. Uh, Sekarang. Sekarang lagi di ini, lagi diserap tau. Bapak kampung kampung ya, lo, bikin perdagangan betul betul, betul. kan harus beli biar bisa nonton Hah, apa monya jadi kalau beli produk dapat sub subscription Netflix gratis dari lo kan bagi-bagi akun dong oh, bagi-bagi akun lah biar orang-orang juga bisa nonton gratis tapi terbatas akunnya oh, iya betul jadi yang dapat kita kita aja dulu ya iya, nanti gitu. buat yang lain beli sendiri lucu ma malu, ma -malu. K <laughs> Gimana mah Mau. sen. Ada tapi ini harganya berapa sih? ini murah banget sih, ini pasti harga ekonomis berapa berapa mbak harganya mbak? Rp178.000 itu dapat 15 pieces pcs di dalamnya lima eh, belas eh. sebanyak itu eh, iya betul. kulit lo nih kalau kulit lagi kurang sehat sih, memang kelihatan putih, kelihatan cerah, tapi ini baik tua saya itu nggak ada hubungannya sama kurang sehat. berikan baik tua saya, kulit bulu pil-pil begini sih. iya jadi harus pakai ini ya biar nggak bau bulunya. Hah? bulunya beri nggak bau? <laughs> emang, emang bulu beri lo bau. Gak, bulu siapa aku. Ditarik tahu, aja apa, ya. bukan diputer. Wow. Nah. Iya. Nah. Yeah. Itu ya? di seat apa? City Series. City Series. Hmm, wanginya kayak parfum-parfum dari apa namanya? Gimana dari Prancis gitu ya. Benar <laughs> huh? um, ya? Hah? Kami gimana? Huh? <hius2> jadi ini dari, Tokyo, <laughs> mah, <laughs> ini dari Tokyo emang Jadi Iya, <tuk> yeah, yeah, itu namanya tok, uh, City Series, jadi Top? nama namanya dari Toko, tok eh, Toko, oh Kota, Kota, Toko, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, ini Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Ini Kota, Kota, Kota, Kota, di deodoran itu di harga tiga puluh satu ribu, tiga puluh satu ribu, semurah itu. Iya, belum bisa pakai dalam waktu yang lama terus tahan sampai. Start-nya di tiga puluh satu ribu bisa mengurangi kuning-kuning di baju putih kalau sering basah keketechnya. Oh iya, gue kan suka pakai. Kadang-kadang ada deodoran yang mungkin kuning kan. Iya. Kasihan kan yang gizi. Kadang-kadang memang rata-rata deodoran. Nah, ini enggak. Ini bisa ketek ketechnya. Wah, oke. Okay. Cek lo, ya. kan, kan lo, lo, lo ya, kan sama dulu putih di. Kalau begini, enggak tahu sebentar kecek Iya, harus beli, <laughs> harus Tembus pandang. Iya. Ya, ya teman-teman, <laughs> ngomong, kalian beli. Kalau akan, <laughs> caranya tinggal ambil gratis. Kecuali tadi emang beli buat mertua, calon mertua. Nah, keren berantaran lo ya, cim. Cim, kumpulin, cim. Beli dong buat istri, buat istri Cari jari. muka dulu. Cari muka dulu. Kalau kemana ya? Ya, cari muka sama mertua. Oh, iya Eh, lo mau apa lagi nih? Nih bedak buat cewek lo kan suka, kamu nih, e, iya, iya. Ini bedak nih bagus nih. namanya cushion cushion, iya, dari skin tv ya? Iya, yeah, yoi, tuh, wanginya oh, enak ya? Makanya, cie gitu. <laughs> di tap, tap, di tap, tap, oh, di tap, tap, di tap, tap, waduh tap, tap, tap, tap, di tap, tap, di <laughs> ya, tap, tap, di tap, tap, di Ya. Tuh, lihat ini baru beneran ya. Tuh, cushion namanya. Cushion kualitasnya sih kualitas. Ini skin thicker formula. Coba, coba, lupanya lho. Jangan, Sibai. gue panggil nih nih. Jangan gue. Nih, nih, nih. lihat bisa lihat perbedaannya. Ini, nih, nih. nih Tangan. Jangan, jangan <tik> gue gini. Taraknya gini doang. Tep, <tik> tep, <tik> Oh, betul. Teruang. <tik> ini, <tik> <tik> boleh. <tik> nah, nah, nah. P.A. ini. di mana Ini, di sini. Nah, ini nah, ada kacanya di daunnya, ya. Bukan lu lu Jadi, mati, buat ya? teman-teman, silahkan. Hmm. Kalau mau beli, kita tinggal yeah. mau yang baru. usah beli, beli yang lain gitu loh. Yeah. Ya, yang soal sih pokoknya, harga barang-barang kita, kita kasih di sini harus barang-barang berkualitas serta bora pastinya. Boleh, tapi gue kaget, ini dapet eh, beli apa nah. sih? beli panci ya yeah. beli pressure, dapet chopper gratis yeah. Harganya cuma 130 ribu. Dan juga selain dapat uh, panci bisa juga beli panci ini dapat panci yang lebih besar lagi. Tuh. Iya. Beli, beli jadi beli panci ini hmm. dapat panci yang besar. Beli panci yang ini. Ya. Yeah. Oh, nah. ayo, ayo ayo semuanya ibu-ibu langsung cek aja di etalase ya ibu-ibu ya barang-barang yang kalian butuhkan ya langsung dicek out dibayar. Uh, pembayaran bisa lewat uh, transfer serta bisa juga lewat COD ya. Harganya cuma seratus delapan puluh Ini harganya cuma seratus dua, seratus delapan puluh, seratus delapan puluh ribu. Ayo, ayo muran, ya. muran, Ini apa lagi? Oh ini, ini buat, buat, buat, buat ini grill. Pekek, nah buat grill, buat itu, grill. itu buat daging-dagingan ya, atau buat packing juga bisa. Iya bisa. Buat packing bisa. Penpacking. Iya, iya kenal juga ya. ini nah ini wajan, wajan, wajan dangun ini namanya kuah cih ya, dan kuah putih dong. ini kuah <tuk> ini, ini kumis <kawal. tuk> <tuk> Semalam gue udah udah masak kayak ini malam ini kita spill wajan lagi masak masak nih siapa ya, mau masak ih eh, ngerevin banget lo gue dulu zaman kos zaman nggak koeset koeset sendiri buat ya, kalau sekarang karena di dimasakin istri kemarin lu masak kemarin lu masak buat eh, istri Eh, kat istri lu nanti masak lagi terus lo live biar orangnya udah bener. kemarin, makanya lo kemana aja lu Iya, yeah, gue harus tahu nggak beli wajan ini dapat chopper chopper dapat chopper juga jadi Tuh. ini sebenarnya kalian mau untung atau mau rugi iya, buat... nah, <tuh> sih kita kasih oh. guys kado gede-gede nih buat pelantun lesbar lesbar ini beneran bukti-buktinya beneran sih Tuh, bukan. Tuh. Harganya mahal sebenarnya. Malah kalau gue demonstrasikan, gue masak. Kan Alhamdulillah. Gali, enggak lengket. Ya. Tapi buat teman-teman ya kalau mau cek. Langsung beli lho. Oh, enggak beli lagi nih? Hah? beli lagi. Cukup dulu, cukup dulu. Mending beli lemon gila tuh. Enak. Tadi lebih apa gitu? Tadi beli apa ya, gue? Beli apa beli... Piso, tadi lebih apa gitu? Beli pisau tadi. Pisau yang udah pas udah apa ini? panci gitu loh. Oh ini enggak jadi. Teflon. Ini kan gue mau pulang dari sini gitu. Masaloo mau gratis nanti bro. Iya nggak apa? Nanti dia ya. mau nikah. Iya nanti. Tapi pasti gue beli kalau gue udah biasa minum ini. Hmm. Sari lemon murni eh ya, bedenya apa sih? itu parfum the city series bagaimana kalian guys? jangan lupa kasih komentar